nama uh, kapal selam ini HMS Waller Waller, dia CEO HMS Perth yang satu yang ditenggelamkan di Selat Sunda Perang Dunia 2 jadi itu hebat sekali jadi nama kapal, link sama lalu gitu ya yeah, yeah. menggantikan unloading ini yang ini yang yang Waller merupakan kapal selam kelas Collins yang dioperasikan oleh Royal Australian Navy kapal selam ini dibekali dengan serangkaian peralatan canggih yang mendukung operasi pertahanan laut Australia. You're welcome. Thank so. you. Very good experience. Um, And in, in the past, uh, periscope also works like this? Yeah, I mean, basic functionality is the same. In some ways, I feel we are almost over-engineering. So because this gets heavy, you can't just turn it by itself. Oh. Um, but the old summary is old periscopes. <clears throat> It's a small box like this. You can spin it. It's okay. It. So. Thank you for taking me around. Kunjungan ini adalah kali pertama dan merupakan kehormatan bagi delegasi dari tentara nasional Indonesia yang diberi kesempatan melihat secara langsung juga menerima penjelasan secara rinci berbagai kecanggihan dari kapal selam HMS Waller.